serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya vitamin bahagia malam hari ini dari Lesti dan Bilar. Ke kabar pertama persahabat ya kita mendapatkan kabar bahagia banget Ini info dari Maribaya persahabat ya Maribaya Resort Karena kebahagiaan akan kita dapatkan Baby Guzel dan Baby El ini sama-sama akan staycation ke Maribaya Glamping. Wow ini kejutan dan pastinya ini kabar baik banget ya untuk warga Konoha karena Bibi dan Bibi Guzel ini akan sama-sama staycation ke Maribaya Glamping, wow, luar biasa banget ya. Ini info langsung dari Maribaya Resort. Kita simak di kalimat caption info yang dituliskan. Y, Lesti Kejora, Rizky Bilar dan Bibi El bersama Bibi Guzel akan staycation ke Maribaya Glamping dan Maribaya Resort loh. Jadi bisa pantengin Instagram kita. Tuh persahabat siap-siap ya kejutan akan kita dapatkan dari idola kesengan kita yang akan selalu memberikan kebahagiaan kali ini BBL bersama Bibi Guzel bersahabat staycation ke Maribaya Glamping dan Maribaya Resort. Dimasingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan respon ya yang diberikan dari akun Instagram Suryanti 21. Masya Allah ditunggu, wow siap menunggu warga Konoha. Spesial Baby L dan Baby Guzel Akan sama-sama staycation Ke Maribaya Resort persahabatnya. Kita lihat tuh Mereka akan staycation di Maribaya Glamping Dan Maribaya Resort Kita tentunya bahagia sekali Vitamin A Akan disuguhkan langsung oleh Idola kesengan kita Ini kejutan ya untuk kita semuanya Doakan mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan apapun yang dilakukan selalu diberikan Kebahagiaan dan di postingan ini pun persahabat ya kita mendapatkan kalimat komentar juga yang diberikan oleh Salsa Salsabila Putri di situ mengatakan Masya Allah dua baby gemes ditunggu banget Banyak sekali ternyata yang menunggu kehadiran baby Al dan baby Gozel Ini berlibur berdua nih persahabat ya Dua baby gemes Masya Allah cute banget pastinya mereka berdua Kita doakan yang terbaik saja ya untuk idola kesayangan kita Berikutnya persahabat vitamin bahagia pun malam hari ini kita dapatkan Kali ini persahabat ya Momen saat Bapak Bilar angkat abang L di atas mobil oh, Insya Allah banget ya Dan salpong juga dengan papa Bilar yang membawa gendongan Tuh luar biasa ini Rasa banget ya feel bapak-bapaknya Kita bangga malam hari ini pun kita mendapatkan asupan vitamin bahagia Kira-kira mereka ada di mana nih malam hari ini Sebelum bersabat, unggahan ini diunggah kembali atau di kembali oleh akun Sedang Putih Bilar. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Abang kesayangan papa bunda, salpok sama jarik yang dipakai kakak buat gendong abang. Duh, berasa banget nih feel bapak-bapaknya. Masya Allah banget ya. Kita selalu bahagia saat melihat kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya persahabat kita juga mendapatkan cedokan vitamin manja malam hari ini Bapak bilar dan bunda lesti wow di mana ada papa bilar di situ ada bunda lesti persahabat ya kita juga salvok dengan mobil mewah yang berada di belakang mereka berdua masya allah banget ya pokoknya kita seneng dan bangga sekali mempunyai idola seperti lesti dan rizky bilar. Kita simak di kalimat komentar nih persahabat ya. Salah satunya dari Bunda Alia-Alia mengatakan, Makin sini kok makin sayang sama mereka ya? Apalagi sama si ayah aku, Abang Fatih. Tuh, terbukti banget kan warga Konoha semakin hari, semakin sayang kepada Lesti dan Rizky Bilar. Apalagi kepada Abang Eldu, pasti sayang banget ya. Berikutnya juga persahabat ya kita simak. Kali ini mendapatkan cedukan vitamin manja yang benar-benar kita dapatkan malam hari ini, terlihat abangnya lagi digendong oleh Papa Bilar. Sepertinya berada di showroomnya Rudy Salim malam hari ini, persahabat ya sambil ngevlog dan sambil milih-milih mobil yang akan dipilih oleh abang Fatih. Sepertinya masya Allah luar biasa banget ya, doakan semoga lancar rezekinya. Apapun segala urusannya selalu diberikan kemudahan. Kita bangga dan pastinya kita selalu bahagia, selalu mendapatkan vitamin bahagia langsung disuguhkan oleh Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu cindukan terbaru nih bersahabat ya. dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pontingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.